Rasulullah alaihi الله الله الجمعة الجمعة. Perbanyaklah solawat kepadaku pada hari dan malam jum'at, Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. Rasulullah alaihi اكثروا علي من في يوم الجمعه فانه جبريل عن ربه عز وجل فقال ما على من مسلم يصلي عليك صليت perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat sesungguhnya tadi Jibril datang kepadaku dan berkata Allah berfirman tidak seorang muslim pun di atas bumi yang bersolawat kepadamu satu kali, kecuali aku dan malaikatku akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, أكثر من الصلاة علي في يوم الجمعة, فإنه يوم مشهد تشهده الملائكة, وأن أحداً لن يصلي علي إلا عرضت علي. Kala Abu Dardak, قلت, وبعد الموت, Perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jumat. Sesungguhnya, pada hari itu malaikat menyaksikan, dan tidaklah seseorang bersolawat kepadaku melainkan akan disampaikan kepadaku. Lalu Abu Darda' bertanya, "Apakah setelah engkau meninggal juga demikian?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Rasulullah وسلم, الجمعة, الصلاة, من Perbanyaklah solawat kepadaku pada hari Jum'at, Sesungguhnya solawat umatku diperlihatkan kepadaku setiap hari Jum'at. Dan orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, adalah orang yang paling dekat kedudukannya denganku kelak di akhirat.